Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari saya, Ratu Pidadari Dukun Kodang Idola Sejuta Umat Pawang Hujan Oke, dalam videoku yang kemarin Yang saya telah memindah hujan Ke kota lain Hujan di kota Malang Saya pindah ke kota Surabaya Itu viral Ditonton hampir satu juta viewer Atau satu juta penonton teman-teman dalam satu hari saya upload dalam hitungan jam e, mencapai hampir satu juta penonton atau satu juta viewer oke okay, buat teman-teman jadi di sini mungkin pawang hujan ini mungkin sesuatu yang bukan hal baru bukan hal yang tabu di kalangan masyarakat kita masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Bukan hanya di Jawa saja, mungkin bagi rakyat Indonesia, mungkin pawang hujan itu mungkin sudah menjadi apa ya, bagian dari budaya atau bagian dari di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi, untuk pawang hujan sendiri, bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri, di belahan dunia lainnya, mungkin sudah ada, bahkan pawang hujan itu sudah ada sejak zamannya Nabi bukan Nabi Muhammad tapi sebelumnya Nabi Muhammad pada masa Nabi Ibrahim itu mungkin sudah ada karena sudah ada tukang telu, tukang santai, tukang sihir itu sudah ada apalagi pawang hujan bahkan di kebudayaan China saja mungkin sudah ada bahkan kalau kamu nonton apa film kera Sakti atau Sunggokong Disitu kan ada salah satu cuplikan video bahwa ada seorang e, Orang sakti yang menyerang hujan atau meminta hujan jadi yang hujan dijadikan terang atau reda yang enggak hujan dijadikan hujan itu sudah hal biasa jadi di budaya budaya lain atau di belahan dunia lain itu sudah ada jadi untuk pawang hujan ini sendiri bukan hal yang aneh lalu mungkin pertanyaannya buat teman-teman yang penasaran eh kok bisa seperti itu ya mungkin pakai ilmu ya karena ada ilmunya jangan tanya kok bisa gitu. bukannya itu hujan itu urusan Tuhan urusan Allah ya memang urusan Allah sedangkan seseorang manusia yang meminta kepada Allah atau meminta kepada Tuhan terus doanya dikabulkan doanya diijabahi ya yakun fayakun jadilah maka jadilah gitu. jadi ini dalam penelitian saya dalam kacamata ratu bidadari ya dalam artian ini versi saya saya bukan versi yang lain ya jadi, memindah hujan atau menyingkirkan hujan itu kita berinteraksi dengan penjaga hujan. Paham gak dari sini? Jadi, setiap imam hujan, adanya hujan, adanya angin itu karena malaikat-malaikatnya Allah ya, karena cincinnya Allah yang ditugaskan untuk mengatur cuaca, mengatur angin. Karena Allah itu bukan menciptakan manusia Tapi Allah juga menciptakan malaikat Juga menciptakan syaitan Juga menciptakan bangsa jin gitu. Jadi si pawang hujan ini Yang jelas memilih khodam Lah khodam itu dari mana? Khodam itu juga dari bangsa jin Ataupun khodam malaikat Ya Malaikat khusus atau malaikat tertentu untuk berinteraksi, bernegoisasi dengan malaikat atau bangsa jin yang ngatur hujan Cuman semuanya atas kehendak dan izin Allah Ta'ala lah semuanya kan ada lantaran Nah kayak hujan turun itu bukan Allah langsung Ya memang perintahnya Allah, tapi kan melalui makhluknya Ibaratnya e, seseorang menemui azal meninggal, lah itu kan dari Allah yang mencabut nyawa itu kan Allah tapi kan melalui perantara, perantanya siapa ya malaikat, malaikatnya yang nyabut nyawa, jadi semuanya sudah ditugas-tugaskan, yang jaga pintu surga ada, yang jaga pintu neraka ada, yang membagi rezeki ada, kan ada malaikat nama-nama malaikat yang membagi rezeki. Yang mencatat amal dan baik Nah ini bagi orang yang ilmunya sudah hakikat Tapi kalau orang yang ilmunya masih dasar Masih musrik, sirik Semuanya harus Allah ya. Nah ini orang yang nggak paham Padahal semuanya ada lantaranya Tuh. Ya mungkin kalau buat orang-orang yang Makomnya belum di sini ya mungkin tidak paham Atas penjelasan-penjelasan saya Nyelene ini gak paham gitu loh. Jadi memang sistemnya Pawang hujan kok bisa memindah hujan Yang hujan deras bisa dijadikan reda Ya karena e, Orang tersebut memiliki ilmu Dan ilmu itu juga berkhodam Dan khodamnya juga khodam jin Juga khodam malaikat Atau sebuah karomah Dari sebuah doa atau mantra ya, Ketika mantra itu dibacakan ketika doa itu dilafatkan, lah ini kan akan berinteraksi kepada sang pencipta, akan berinteraksi kepada alam, dan alam itu mengabulkan. paham nggak dari sini? iparnya santet, do santet itu bisa membunuh orang itu bisa. Kok bisa, padahal antara hidup dan mati kan urusan Tuhan. Tapi kok ada seorang manusia yang bisa membunuh orang. Pembunuhan gitu lewat ilmu hitam, lewat ilmu santet, dibikin sakit. Gitu. Ya karena memang sebelumnya, santet ini kan memang ada lantaranya. Dan lantaranya itu sama sang pencipta. Gitu loh. Paham gak dari sini? Ibaratnya gini ada orang mati dibacok, dibacok lehernya atau dibegal atau dibunuh. Tuh, yang membunuh ini tadi kan seorang manusia lewat dia ngerampok, lewat dia begal atau berkelahi mati. dia mati korban ini mati. Lah, semua karena izinnya Tuhan gitu loh. cuman lewat lantaran orang tersebut lewat lantaran begal, lewat lantaran rampok dia meninggalnya gitu. Tuh. Sama dengan pawang hujan Pawang hujan memiliki ilmu Pawang hujan memiliki hodam Dan ini berinteraksi dengan gaib-gaib Atau penjaga-penjaga langit Yang ditugaskan oleh Tuhan Untuk mengatur cuaca lah ini berinteraksi, bernegoisasi saya minta hujan ini disingkirkan bentar Karena aku ada hajat Saya minta uh, hujan ini diredahkan dulu Untuk beberapa jam Karena aku masih ada keperluan Bisa Kata siapa nggak bisa Ibaratnya kayak seperti halnya Ilmu kebal bacok Orang dibacok nggak apa-apa Ditembak nggak apa-apa Kenapa kok bisa seperti itu Nah kalau uh, dikaji secara ilmiah dikaji secara medis lah kok bisa? seorang manusia ditembak gak apa-apa, dibacok gak apa-apa Tapi bisa dikaji secara ilmiah tidak bisa dikaji dengan uh, dunia medis, gak bisa mau di dunia fisika gak bisa, karena ini di luar nalar, karena ada ilmunya paham gak dari sini? ibaratnya lagi seorang kok masuk ke api tidak apa-apa Ya karena memang ada ilmunya Kalau tidak ada ilmunya kebakar kamu gitu. Semuanya ada ilmunya Dan ilmu itu diijabahi oleh sang kuasa gitu. diijabahi Dikabulkan oleh sang Tuhan Entah itu ilmu hitam Ilmu putih Ilmu setan, ilmu dajal, ilmu iblis Terserah kamu mau ngomong Yang jelas diijabahi oleh Tuhan gitu. Jadi itulah sistemnya jadi memang pawang hujan itu ada, itu nyata, bukan halu. Bukti nya ada kok. Orang ditembak nggak apa-apa ada. Orang dibacok nggak apa-apa ada. Orang dibakar nggak apa-apa ada. Bukan halu. Kalian percaya nggak percaya terserah kalian. Kalian percaya monggo nggak percaya urusan kamu. Kamu mati dikubur <tuh> bukan urusan saya. Mungkin situ gitu aja. Uh, ini tentang pembahasan pawang hujan. Buat teman-teman silakan ikutin uh, channel aku Ratu Bidadari TV. Jangan lupa di-subscribe, like and comment channel YouTube Ratu Bidadari TV. Salam dari saya Ratu Bidadari dukun kondang idola sejuta.